hasil berburu hari ini aku dapatnya tiga caket-capet ya <t -cepet> <t -cepet> <t -cepet> kalau yang ini panasnya ya Halo assalamualaikum welcome back to my channel Oke okay guys, sekarang aku sedang berada di Pasar Rincang Market seperti biasanya dan kali ini aku bukan berburu kuliner ya. Sekarang aku mau beli aksesoris dan di sini tuh semuanya serba 100 NT. Pokoknya kalian jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai ya. Aku lagi mampir di tempat aksesoris. Aku nggak bawa tongsis. Jadi aku sekarang lagi mampir ke tempat aksesoris ya Di sini serba 100 MT Terus bagus banget Sekarang ini di sebelah sini tuh banyaknya yang serba bulu-bulu Semuanya serbat seratus inti banget ya kayaknya cocok deh buat kerudung aku di ayo muter saran hole aku bingung <susuk> <yo, yo, yo. susuk> Kalau yang oh, ini panasnya. Terus <susuk> ya. Hmm. Aku lagi mau nyobain. Tadi kan nih aku juga udah nemu yang warna pink. Gak bawa tongsis Jadi ini loh untuk Aku malah nggak karuan kayak gini loh. <laughs> oh, rekamin, Guys. Terus nah, ya? kita kita mau coba ini. Coba ke belakang, ya Karena nanti nanti di belakang hmm. <laughs> Ada yang nggak mau masuk? Enggak apa-apa. Banyak deh. Nanti aku cobain Kalau kalau warna ini cakep enggak? Kayaknya kalau pakai kerudungnya Warna putih itu bagus ya hmm. Biasa dipakai kemana-mana hmm. Sekarang aku masih milih-milih aksesoris ya Disini semuanya serba 100 mv Pasti suaraku kecil banget ya guys hmm. nggak bawa tongsis jadi susah banget kalian ini gimana terlalu itu nggak apa yang perlu yang warna-warna ambilnya yang ada warna dan saya <tis> wah <Wow. tis> ini warna-warni warna-warni ini yang warna-warni <tis> ini cocok juga ya yang ini juga ya. ini bagusnya, jadi sesuai dengan perudungnya juga ya saya. ya. eh bisa ya kalau netral. oh jadinya ngeborong ini sih. lapar, yuk aku ini jadi bingung mau ngebarek mana oh, ini berapa berapa orang tapi beneran ini mah beneran bulu bulu, -bulu ayam <tuk> sekarang ya, nanti deh kita nyusul lagi belinya ya ini bagaimana guys semuanya bagus apik tiol yang kan kanisha aku ha hm Hasil berburu hari ini, aku dapatnya tiga, cakep-cakep ya, bagus-bagus banget. Oke, ini A-A a Aa, bayar A Halo, senke oh, nanti ya. Oke, bisa hayo Bagus ya, sangat direkomendasikan. <tuh> guys, dah, aku udah belanja aku tiga aja ya nanti kita bisa lanjut lagi kita mau belanja apa, yuk ikutin. terima kasih untuk semuanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share dadah